Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi bertemu bersama saya di channel ini di video ini kita akan membahas tentang ramalan zodiak yang bakal beruntung di bulan Mei tahun 2020 namun sebelum kita ke ramalannya langkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi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 Dan di zodiak yang kedua, kita akan mengambil kartu secara acak juga. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu zodiak yang keempat. Oke, jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan ini saja kita mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak pertama di zodiak yang pertama kemudian zodiak yang beruntung yang kedua selanjutnya zodiak yang beruntung dan setelah itu kita mengambil kartu kepada zodiak yang bakal beruntung di kategori yang keempat baik jika kartu support yang kita sudah dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang merupakan suatu ramalan zodiak di sini kita ambil kembali dan kita akan mengambilnya secara acak Oke, satu kartu mewakili semua zodiak. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan dan kisahnya kita membuka dan membacakannya untuk mengetahui zodiak yang beruntung di bulan Mei tahun 2020. Dan yang pertama adalah Two of Pentacles. Secara umum, Two of Pentacles itu diartikan keuangan yang sedang mengalami proses stabil ataupun akan mengalami proses kestabilan antara pengeluaran dan pendapatan. Di sini juga kelihatan satu kaki itu melangkah itu menandakan keberuntungan akan kamu dapatkan di bulan Mei tahun 2020 dengan madu terus dan melangkahkan kaki tanpa ragu agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 Di disini juga bisa digambarkan keuanganmu itu merupakan simbol keberuntunganmu yang akan kamu dapatkan di bulan Mei tahun 2020 dan untuk support energinya kita lihat page of cup. Jadi di sini keberuntungan ada dua kemungkinan buat zodiak yang pertama yaitu keuanganmu akan stabil di bulan Mei, karirmu akan stabil di bulan Mei dan kamu akan melangkahkan kaki untuk mendapatkan keuangan serta karir yang lebih bagus lagi dan itu merupakan suatu keberuntungan yang kamu dapatkan di bulan Mei tahun 2020. itu support energimu itu page of cup secara umum itu diartikan anak yang usianya kurang lebih dari 15 tahun. Jadi di sini kemungkinan support energi yang kamu dapatkan itu dari anakmu sendiri itu merupakan suatu keberuntungan yang kamu dapatkan sebagai orang tua. Dan di yang kedua, keberuntungan yang kamu dapatkan adalah keuangan yang akan lebih bagus dan yang kedua kamu akan mendapatkan keturunan di bulan Mei tahun 2020 untuk zodiak yang pertama. Jadi di sini kita akan melihat kartu kesimpulannya dan kartu kesimpulannya adalah the hero pen secara umum the hero pen itu diartikan adat istiadat tokoh agama ataupun dapat dikategorikan sebagai seorang penguasa ataupun orang yang berkuasa di dalam suatu daerah yang keputusannya sangat berpengaruh di dalam suatu lingkup sekitar ataupun kehidupan di sekitarnya jadi jika kamu, kita gabungkan ini keuangan di zodiak yang pertama itu akan mendapatkan keberuntungan itu dengan melangkahkan kaki atau maju terus untuk menggapai suatu keberuntunganmu di bulan Mei tahun 2020 dan di kategori yang kedua keberuntungan itu berupa mendapatkan keturunan di bulan Mei tahun 2020 dan di hirupan di sini menandakan keberuntungan misalnya jelas kamu dapatkan itu atas doa dari seorang anak ataupun atas doa dari pasanganmu di sini kamu kelihatan berserah diri kepada yang maha kuasa ataupun kepada yang berkuasa di dalam suatu daerah sehingga keberuntunganmu akan muncul di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk zodiak yang pertama, itu berada di angka kelahiran 25 Februari sampai dengan pertengahan Maret. Dan untuk zodiak yang pertama yang beruntung adalah zodiak Pisces. Dan kita lihat di kartu yang kedua, kartunya adalah Four of One ataupun empat tongkat. Secara umum ini diartikan tentang kehidupan, tentang tentang arah tujuan hidup ataupun tentang bagaimana cara menemukan suatu kehidupan dan di sini kelihatan sepasang zodiak sedang bermadu kasih dan untuk zodiak yang kedua keberuntungan yang kamu dapatkan itu bukan merupakan suatu materi namun kamu akan mendapatkan keberuntungan kebahagiaan di dalam segi hubungan asmaramu ini bisa saja dikategorikan kepada seseorang yang masih single ataupun yang masih muda-mudi di sini dia kelihatan akan mendapatkan pasangan ataupun mendapatkan sebuah tambatan hati yang akan menuju ke langkah yang selanjutnya dan di kategori pekerjaan, kategori pekerjaan di sini telah menunggu empat pekerjaan yang dapat kamu pilih untuk menunjang keuanganmu setelah kamu melangkahkan hubungan yang serius kepada pasanganmu. Jadi di sini kategori ini mencolok kepada kebahagiaan akan kamu dapatkan ataupun keberuntungan kebahagiaan kamu dapatkan di bulan Mei tahun 2020 untuk zodiak yang kedua. Dan support dan energinya yang kamu dapatkan adalah King of Cup. Secara umum, King of Cup itu diartikan seorang yang sudah senior daripada dirimu, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan di sini juga bisa diartikan seorang raja ataupun seseorang yang bisa mengambil keputusan antara hubunganmu dengan pasanganmu. Jadi di sini mencolok kepada hubungan orang tua akan kamu dapatkan di bulan Mei tahun 2020 terhadap hubungan asmaramu dan disinilah kategori keberuntungan yang kamu dapatkan untuk zodiak yang kedua dan kita gabungkan dengan kartu dehiropen itu menandakan kebahagiaan yang kamu dapatkan di dalam bentuk hubungan asmaramu ataupun keberuntungan hubungan asmaramu akan kamu dapatkan di bulan Mei dengan empat perjalanan yang sedang menunggumu dan di sini restu orang tua telah kamu dapatkan di bulan Mei nanti sehingga akan menimbulkan kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmaramu. Jadi di sini dekiron pen ini menandakan keputusan yang kamu dapatkan dari seseorang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua dari pasanganmu itu sangat memberimu suatu tanda keberuntungan ataupun kebahagiaan yang sempurna di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk zodiak yang kedua di sini kita lihat dia berada di angka kelahiran. 14 April sampai dengan pertengahan Mei. Jadi untuk zodiak yang kedua itu sangat rentan ataupun kuat dengan seorang Taurus dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Aris. Namun di sini dia berada di angka 4 yaitu 4 tongkat. Jadi sangat mencolok kepada zodiak yang di urutan keempat yaitu Taurus. Jadi di sini kesimpulannya zodiak yang beruntung di yang kedua itu adalah zodiak Taurus. Selanjutnya, kita ke kartu yang ketiga, yaitu Six of Pentacle ataupun Enam Koin. Secara umum, Six of Pentacle itu diartikan kondisi yang sedang berkecukupan dan bisa berbagi kepada orang lain. Jadi, disini sangat condong kepada keberuntungan yang kamu dapatkan dalam segi materi, dan di disini juga kelihatan kamu akan mendapatkan. Keuangan yang berkecukupan, keuangan yang bisa dikategorikan dapat berbagi ke semua orang, dan kamu akan ringan tangan untuk berbagikan ke sesama. Jadi, di sini kamu juga mengambil keputusan: kamu akan berbagi kepada orang yang membutuhkan, dan kamu tidak akan memberikan ke kepada orang-orang yang tidak membutuhkan. Jadi, dalam kategori ini, zodiak yang ketiga mendapatkan keberuntungan berupa materi keuangan ataupun pekerjaan yang disertai dengan seseorang yang suka berbagi kepada semua orang dan di sini energinya yang kamu dapatkan adalah King of one. Secara umum, King of one itu diartikan orang yang senior, orang yang lebih dewasa ataupun orang yang sangat berpengaruh, mengambil keputusan di dalam kehidupanmu. Jadi di sini terlihat jelas keberuntungan yang didapatkan Zodiak yang ketiga itu berupa materi keuangan yang meningkat ataupun pekerjaan yang menjanjikan dan mendapatkan hasil di bulan Mei tahun 2020 itu atas dukungan tidak lain dan tidak bukan orang yang lebih senior kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu dan di sini ia akan terus mensupportmu sehingga keuanganmu akan terus lebih bagus lagi di bulan-bulan berikutnya dan kita gabungkan the hero pen di sini di sini juga terlihat jelas keputusan mutlak motivasi mutlak ataupun masukan yang diberikan oleh seseorang king of one yang sudah senior darimu sangatlah berpengaruh kepada dirimu sehingga keuanganmu akan berkecukupan buat zodiak yang ketiga. Jadi The Hero Pen sini menggambarkan keputusan yang diberikan oleh se seorang penguasa ataupun orang yang sudah senior yang dapat kamu percaya dan dia sudah dekat denganmu itu sangat berpengaruh dan memberikan suatu keberuntungan kepadamu di bulan Mei tahun 2020 di dalam kategori keuangan. Dan di Zodiac yang ketiga itu berada di angka kelahiran 6 Juni sampai dengan pertengahan Juli. Jadi untuk zodiak yang ketiga itu sangat dominan kepada zodiak Cancer itu dilambangkan dengan orang yang diangkat kelahiran di bulan 6 yang disimbolkan dengan enam pentakel ataupun 6 poin dan di sini sangat mencolok orang yang di kelahiran Juni sampai dengan pertengahan Juli jadi di sini Gemini juga memiliki kemungkinan yaitu di angka 25 namun di dalam satu sisi Gemini itu kelahirannya Maksimal sampai dengan 20 Juni. Jadi di dalam kategori sangat mencolok kepada zodiak Cancer yang lebih dekat dengan kelahiran Juni sampai dengan pertengahan Juli. Jadi kesimpulannya untuk zodiak yang ketiga itu adalah zodiak Cancer. Selanjutnya kita akan melihat kartu yang keempat dan kartunya adalah six of one ataupun enam tongkat enam tongkat itu diartikan secara umum sebuah pengalaman kehidupan dan sebuah pengalaman kepemimpinan serta sebuah pengalaman yang kamu dapatkan di bulan Mei tahun 2020 berupa suatu kepemimpinan jadi di sini terlihat jelas untuk zodiak yang keempat keberuntungan yang kamu dapatkan itu adalah di karir dan di keuanganmu dan di disini juga mencolok Karirmu akan menaiki satu level ataupun bahkan ke tingkat level yang menjadikan seorang panutan ataupun seseorang yang bisa memerintah di dalam suatu instansi ataupun di dalam suatu kehidupanmu. Jadi di sini kelihatan pekerjaan yang kamu miliki ataupun yang kamu lakukan serta yang kamu lakukan di setiap harinya, di situ kamu akan menaiki kenaikan karir dan di situ kamu akan dianggap sebagai atasan dan bukan lagi bawahan. Dan di sini juga dilambangkan dengan seseorang yang menunggangi kuda dengan memegang satu tongkat dan memiliki anak buah. Dan untuk support energi yang kamu dapatkan di zodiak yang keempat adalah King of Swords. Secara umum King of Swords itu diartikan seseorang yang senior, seseorang penguasa, seseorang yang dewasa ataupun seseorang yang dekat denganmu. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah keluargamu ataupun orang terdekatmu. Jadi di sini kelihatan. Masukan yang diberikan oleh seorang yang lebih senior daripadamu Ataupun seorang yang lebih tua darimu Kepada darimu itu mengakibatkan efek yang sangat bagus kepadamu sih. Sehingga keberuntungan kamu dapatkan di bulan Mei tahun 2020 Berupa karir yang akan kamu dapatkan Dan di sini karirmu kelihatan akan menaik satu level sampai dengan level yang lebih jauh Yang di kategori ini bisa menjadi atasan Dan The Hero Pen disini menunjukkan Motivasi yang diberikan oleh seseorang yang lebih tua darimu sangatlah berefek ataupun berpengaruh kepada sebuah karirmu sehingga kamu mendapatkan kenaikan karir di bulan Mei tahun 2020 yang merupakan keberuntungan yang kamu dapatkan dan di sini keberuntungan itu kamu dapatkan secara tidak kamu duga dan secara mendadak itu dikarenakan dengan kartu dari Hiropan. Hiropan di sini menunjukkan bahwasanya dia akan secara tiba-tiba memberikan masukan kepada dirimu dan secara tiba-tiba akan merekomendasikan dirimu sebagai seorang atasan dan untuk zodiak yang keempat itu rentan diangka kelahiran 16 Juli sampai dengan pertengahan Agustus itu simpulkan dengan 6 tongkat ditambah dengan satu pedang itu diangka kelahiran bulan Juli sampai dengan pertengahan Agustus jadi untuk zodiak yang keempat bisa kita simpulkan bahwasanya yang mendapat keberuntungan di bulan Mei tahun 2020 adalah zodiak Leo. Semoga zodiak yang mendapatkan keberuntungan di bulan Mei tahun 2020 akan semakin giat lagi sehingga meningkatkan keberuntungan di bulan Juni tahun 2020. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang bakal beruntung di bulan Mei tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat